Makan dulu guys, dah kebersamaan. Bantang pulang sebelum surut sambil mengisi tangki. Nah, nah, makan guys. Ya. ya, Yang penting bapaknya jos. Ya, kita sama-sama makan dulu. Uy, mantap. Oke, Bapak terima kasih. Masuk ini nih. Terima kasih Tanepur. Nice. Nice. Masih motor. Ya. Ya buat jajarannya pasukan biru tetap semangat selalu. Jaga kesehatan, jaga keselamatan dan mudah-mudahan banjir cepat surut dan bisa diatasi dengan baik, bisa dikondisikan jangan lupa jaga kesehatan masing-masing tetap semangat Oke terima kasih buat teman-teman semua yang udah like comment dan subscribe pantang pulang sebelum surut masih air tinggi guys ありがとうございます